Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kesayangan kita, channel Tiara Tiarapedia Kali ini kita dikejutkan oleh kejadian tak terduga dari dunia olahraga Sang legenda timnas kebanggaan Indonesia meninggal dunia di lapang hijau saat bermain sepak bola Sontak, kejadian ini membuat geger dan menghentikan jalannya pertandingan Sebelum menonton video ini sampai selesai, jangan lupa subscribe, like, share dan komen di bawah laman video ini agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Tiara Pedia. Ini detik-detik legenda Timnas Ricky Yakobi meninggal saat bermain sepak bola. Kabar duka menyelimuti dunia sepak bola tanah air. Legenda Timnas Indonesia, Ricky Yakobi meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia sahabat dan pemain nasional kita, Ricky Yakobi di Rumah Sakit Minto Harjo. Semoga almarhum meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ricky Yakobi meninggal dunia ketika bermain sepak bola di lapangan Senayan Jakarta. Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto, membenarkan kabar duka tersebut lewat pesan berantai di WhatsApp. Beredar pula momen detik-detik ketika Ricky Yakobi menghembuskan nafas terakhirnya saat bermain sepak bola di media sosial. Berikut ulasan selengkapnya. Ricky Yakobi tergeletak di lapangan secara tiba-tiba. Dalam video viral yang tengah beredar, Ricky Yakobi tiba-tiba tergeletak di tengah lapangan. Tidak sadarkan diri. Kala itu, mendiang memang sedang bermain bersama dengan pemain sesama asal Medan. Seperti terlihat dalam unggahan akun Instagram @netnetnews, adanya momen tersebut membuat seluruh pemain menjadi panik dan berusaha untuk membuat mendiang Ricky Yakobi kembali membuka matanya. Lalu Ricky Kobi diberikan pertolongan pertama dan dibawa ke rumah sakit Para pemain yang kala itu ada di lokasi kejadian dengan sigap memberikan pertolongan pertama kepada legenda timnas tersebut Setelah diberikan pertolongan pertama, namun Ricky Kobi tak kunjung siuman Mereka pun kemudian menggotong Ricky Kobi bersama-sama guna melarikannya ke rumah sakit agar segera mendapatkan pertolongan medis namun sayang, nyawanya tetap tidak tertolong. Lalu, apa penyebab kematian dari Ricky Yakobi? Ternyata fakta menunjukkan bahwa Ricky Yakobi mengalami serangan jantung saat bermain sepak bola. Ricky Yakobi telah mengalami serangan jantung. Hal tersebut dialaminya saat bermain sepak bola di tengah lapangan hijau Senayan Jakarta. Dalam satu unggahan dalam Instagram, telah meninggal dunia coach Ricky Yakobi hari ini Sabtu di lapangan Senayan Jakarta karena serangan jantung saat bermain sepak bola, tulis keterangan akun. Semoga almarhum Ricky Yakobi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.